Halo guys, jumpa lagi dengan Ahmad Indarsuko Delvan satu Di video kali ini saya akan melakukan proses pembuatan lahan atau bedengan buat tanaman cabai atau tomat Oke kita langsung ke PKP yang pertama kita harus terus angkul, airnya nah, tinggi, cukup mudah bukan? Kalau yang kalau yang belum pernah nyangkul, kayak sini saya ajarin. Oke, lanjut. Apa kabar sahabatku semua? Tetap sehat-sehat. Semoga kalian sehat. telah hasil cangkulan yang tadi ya sahabatku nah ini kira-kira seperti ini kedua nah, udah, udah terlihat rapi kan beda seperti yang tadi kacak-acak Acak ya dengan kerja keras insyaallah berbuah hasil yang baik nah, itu kan diratakan itu tanahnya sama siring-siring atau paritnya itu kan harus Rapih juga ya serapi-rapinya nah, ini pohon bambu saya ini pekarangan saya pohon kelapa ada bambu nah, pokoknya asri deh Lanjut, kita akan melakukan penanaman. Nah, itu itu tongsis saya. Itu tongsis ala modern. Ya, namanya juga. Nah, ini, ini, ini. ini. Nah ini bibit saya yang sisa kemarin dan bibit tomat Bibit tomat dan bibit cabai Kalau untuk tomat sendiri itu sisa yang kemarin, minggu-minggu kemarin nah, Kalau untuk cabenya itu sebaran terakhir nah, Kalau untuk cabai kisaran umur udah 15 harian lebih lah saatnya nanam cabai nah kita tanam cabai dulu ya sebelum menanam tomat nah itu bagus-bagus banget itu bibit cabainya Alhamdulillah itu sehat dan tidak terlalu tinggi kalau terlalu tinggi nanti kena angin roh Jarak tanam sendiri kisaran 50 cm lah. Soryan sory lanjut buat para sahabat yang punya lahan monggo mari kita menanam cabai rawit dari petengangkur kan kalau kita kita tanami ada hasil kan monggo lanjut lagi kita aman. Monggo dicoba bagi para sahabat. Mari kita budayakan atau lestarikan pekarangan kita untuk menambah penghasilan Oke. Okay? Terima kasih bagi para sahabat yang sudah menonton video di saya. Thank you very much. Terima kasih.